Allah masuk ala Muhammad hey. uh. ada tiga golongan manusia yang ibadahnya sebagus apapun nggak akan diterima oleh Allah doanya sebaik apapun sekhsyuk apapun nggak akan dikabulkan Allah bahkan di akhirat nggak bisa menerima syafaat rasulullah Rungokno no walaupun ibadahnya bagus solatnya top bukan cuma yang wajib solat sunnah dikerjakan semua uh luar biasa sekali nyosop batuk mentol telu jadi nyosop dua kali batuk mentol nem selesai sholat tidak rupa rupa rai poso <tuh> bentino nyah nyoh zakat orang mufakat wiridan dalan-dalan ndalan -dalan moco koran turut ratan berangkat haji tiap tahun dia pergi umroh seminggu lima kali misau ngomain mekahok Kan mau main Mekah? Mau kita pikir aku ngomong? Serai isog, apa yang bantah? Serai isog. Kak mungkin seminggu mroh berangkat penglima. Oh main Mekah. Kalau masuk tiga golongan manusia ini, percuma. Gak akan diterima Allah satu Akul walidain. anak yang durhaka kepada kedua orang tua Naudzubillah. sehebat apapun anak kalau sampai durhaka kepada orang tua berani kepada orang tua menentang orang tua melawan orang tua zolim kepada orang tua Menyakiti hati dan perasaan orang tua, menyia-nyiakan orang tua, padahal si anak hidupnya berkecukupan. kaya orang tuanya hidup menderita, itu dia. Mentala Allah, wis kadung wakil presiden, aku presiden, wakil Layu, walaupun ini anak alim, mangan kitab, intek rongewu, bolong, atau sanggul, enam ilmu, sundul, terop, sangking, pintres, sampai isong, geraji, entot, geraji angin, ini gampang, geraji entut begitu tikk kalau berani sama orang tua menyakitkan orang tua durhaka kepada orang tua seluruh ibadahnya ditolak sama Allah doanya nggak akan dikabulkan oleh Allah bahkan di syafaat di akhirat dia nggak bisa menerima syafaat Rasul Walaupun secara lahiriah Orang tuanya seakan-akan bersalah Karena Dalam hubungan anak dengan orang tua Itu undang-undangnya Cuma ada dua pasal Pasal satu Orang tua tidak pernah bersalah Pasal dua Apabila orang tua melakukan kesalahan Kembali ke pasal satu Yuga mumet memang Bersalah pasalnya cuma dua kok jadi hubungan anak kepada orang tua itu pasalnya cuma dua undang-undangnya pasal satu orang tua tidak pernah bersalah pasal dua apabila orang tua melakukan kesalahan kembali ke pasal satu sehingga kalau sampai terjadi anak ribut sama orang tua anak gegeran sama orang tua demi Allah di apa-apa salah anak ada yang mengikir ketawa gak rukun wajar karena nggak ada orang tua nggak ada anak, orang tua itu menjadi sarana, lantaran wujudnya manusia di alam dunia, betul? Boleh gini ono sing tanpa wong tua, jadi orang berjudus toko lemah, apa meletek atau watun. Maka saya dimana-mana katakan selamanya anak nggak mungkin bisa membalas budi kepada orang tua, nggak mungkin anak bisa membalas jasa orang tua, nggak mungkin bisa. Orang tua pernah gembel anak, anak nggak pernah gembel orang tua orang tua tahu ngeden ngetokno anak anak gak tahu ngeden ngetokno orang tua ini ngedennya ngetokno goreng gorengnya orang tua merawat anak itu lama dan ikhlas gak ada yang berharap imbalan nak aku ngerumat wais sampai selawet tahun saya konewis dari tentara ayo hitungan sedina aku jangan upah saya ketewu gak ada lah anak kalau merawat orang tua itu ya cuma sebentar, itu pun pamrih sulit ikhlas kadang orang tuanya sakit itu anak limo iso geger, sak dulur masih ngeramut ya sampeyan mau sampeyan bagiannya paling ngakeh kok biasanya ngunungi lambe-lambe kudungan halo halo ya. rungoknya orang tua merawat anak itu yang diharapkan hidupnya anak sing diharap-harap uripe Dan ini anak ngeramat orang tua ini karo nunggu matine ini kok sorry ya orang tua itu mau gantiin sakitnya anak kalau anak gak mau gantiin sakitnya orang tua orang tua rela menggantikan derita anak kalau anak gak mungkin mau menggantikan derita orang tua saya udah sering kasih contoh orang tua itu punya anak sakit anak masih kecil sakit ya Allah nangis-nangis semalaman nungguin anak gak tidur dia gak rela seekor nyamuk pun menggigit anaknya hingga di tubuh anaknya Ditungguani sampai gak Turu nangis-nangis memohon kepada Allah, ya Allah, biar saya saja yang gantiin sakitnya anak saya, asal anak saya sehat. Tapi anak gak mungkin mau gantiin sakitnya orang tua. Maaf, ayo coba sampe misalnya punya orang tua sudah pikun, ayo sampean gelem genteni ya Allah, pulau sing pikun mawon. Orang tua tuh punya anak pilek, hidung tersumbat, senyum beliau umbel, ndak iso ambelan, Dia Pak disedot, dicucup. Masya Allah, umbel ya dicucup. Ayo bu misalnya Bapak sampan, umbelnya meler. Hai, Pak, hai, dilatane Pak. Lah, orang tua itu siapa saja? Satu, Abul Jasad, orang tua kandung. Ayah dan ibu kandung. Dua, Abul Ruh, yang merawat ruh, merawat jiwa, gurunya, kiainya, bunyainya, ustadz, ustazahnya. Hukumnya sama orang tua. Kalau orang tua kandung itu yang merawat jasmani kalau guru, kiai, bunyai itu yang merawat rohani ini dihormat apa orang tiga yang ngasih pasangan hidup mertua sama, wajib dihormat bu menantu kalau nggak rukun sama mertua, ya sama itu namanya menantu yang tidak berbakti kepada orang tua, durhaka sama ada nggak ngacung saya ngake mantu gak rukun gak romorotuo mantu wedok kenapa mohon maaf penting ini perempuan itu cenderung serakah Hmm. Mohon maaf Banyak istri yang tidak merelakan suaminya Untuk berbakti kepada orang tua Banyak suami yang tidak menyadari posisi Sorry ya Istri ama suami itu beda karena istri perempuan suami laki-laki nah yuk bedo istri itu haknya suami kalau suami bukan haknya istri haknya orang tua suami itu haknya orang tua artinya Suami harus lebih memprioritaskan orang tuanya, mementingkan orang tuanya daripada istrinya. Ya sama-sama penting, istrinya penting, orang tuanya penting. Tapi perbandingannya lebih dipentingkan orang tuanya daripada istrinya. Ini kalau suami beda dengan istri. Istri haknya suami, bukan haknya orang tua. Karena waktu nikah sama orang tuanya sudah diserahkan total kepada suami maka istri harus lebih memprioritaskan suaminya daripada orang tuanya kalau suami harus lebih mementingkan orang tuanya daripada istrinya ini yang suka nggak diterima oleh para istri suami mau berbakti kepada orang tuanya dihalang-halangi oleh istrinya Kadang suami mau ngasih duit ke ibunya, ini si istri ngamuk-ngamuk. Diselidiki. Mbok kei makmu mau? Hah? Eh? Mbok Makmu mau mbok kei yo Ya. kekno kabeh kono. Kekno kabeh. dan usungi rono kabeh. Gawa gane makmu kabeh kono. Wis, eh, kelambimu nanti diga rono pisan, bantalmu sak sarungmu usungi rono. Engko bengi nang kelon karo makmu kono. mau suami mau berbakti kok dihalang-halangi bu, bu, ibu harus sadar bagi suami orang tua itu prioritas daripada istri bu, ikhlas gak? relakan suamimu berbakti kepada orang tuanya yang orang tua suami adalah mertuamu maka istri solehah, calon-calon bidadari surga itu adalah perempuan-perempuan yang mengikhlaskan merelakan suaminya berbakti kepada orang tuanya suaminya lebih mementingkan orang tuanya daripada dirinya sendiri itu perempuan-perempuan solehah calon-calon tidak dari surga jadi misalnya bu, suami ibu punya duit 10 juta nah ibu sebagai istri dikasih 3 juta yang 7 juta dikasihkan ibunya suami eh Hai ikhlas G ikhlas eh, eh, batin Mulane angel mlebu surgamu ya ngono. Loh, namanya lebih diprioritaskan ibunya daripada istrinya kok dari nek ujung mungkin dari sak juta sampai yang sebagai istri dikasih telung atau sewu yang 700.000 ribu dikasihkan ibunya suami dikasihkan mertuamu ikhlas kelas sopo ngomong tak jotos no? tak jotos deh istri apa petinju kok Tak jokos, gitu. Kalau Ibu ikhlas, nah itu gampang masuk surga. Itu istri solehah dan calon-calon ratu bidadari surga. Halo, rumah noh. Jadi, sampeyan kubu kalau dikasih uang belanja sama suami sebelum terima duit, itu sama ngomong. Mas, aku saman kei duit gini ki, bu E saman kei tora. Lek bu E saman kei yo aku gelem terima duaet. Gila, nek bu E gak saman kei aku mau nampani mas. Bu E KI C, si, aku dulue hakeh. Lek bu E E saman kei lagak tak terima. Ngatan gak? Peret, peret. Jadi misalnya ibu dibeliin gelang sama suami sebelum diterima tuh gelang ngomong ya aku sama toko gelang ini ibu sama toko no borang le ibu sama toko aku gelem le ibu kasama toko aku mau nganggo ya gak gelang gelangan rapopo penting ibu timbang aku ibu seng ngeramut sampeyan seng soror mulai cilik gede no sampeyan sampaian sorone rakaruan aku petuk sambian, siapapak aku gelem nganggu gelang kita, tapi ibu ya itu kalau gelang yang lebih gede ngerti buk ya alah ratri mau pret seperti ini perat pret pret. <tuh> ibu ibu jadi misalnya ibu mau diajak berangkat umroh sama suami ibu harus ngomong ya. aku kata dijak umroh ibu sama enjak tak ga ambek ibu aku yuk gelemelu ya melu ya lihat ibu gak sama enjak aku yang mau podo potong ini dua sama pas-pasan berangkat ambek ibu aja aku kari-kari gak apa-apa penting ibu timbang aku bapak sampeyan sebagai suami pak kalau punya istri yang karakternya seperti itu betul-betul lelaki beruntung di dunia ini beja-beja wong lanang, subhanallah itu istri sholihah yang memuliakan suami dunia akhirat, betul pak kalau bapak punya istri dengan tipikal seperti itu aku pesan pak ramutan sengapi jangan sia-siakan, betul pak perempuan seperti itu pak Sebelum mati, jangan dikubur dulu Soalnya langka Lo udah satu jam setengah loh ini Yang kedua, yoyo yang kedua mahal ya gak meluk urun yang ibadahnya pasti ditolak doanya nggak mungkin diijabah dan di akhirat enggak bisa menerima syafaat rasulullah adalah para istri menengah lu memang hijau kok Istri-istri yang suka melukai perasaan suami, menyakiti hati suami, padahal suaminya benar dan suka membebani suami di luar batas kemampuannya. Tak baleni, tak pengumuman ibadah sebaik apapun gak akan diterima Allah doa sehusu apapun gak akan diijabah Allah dan di akhirat gak bisa menerima syafaat Rasulullah siapa? istri-istri yang suka melukai perasaan suami menyakiti hati suami padahal suaminya bener aku gak bakal suami sih gak bener alah rungok kese ucul yobain balon murah ya kok Balo nuco geger dah nggak cape, tuku meneh limang ngewu, kok? Hah? Malah mek telung ngewu, no pengajian. Halo, halo, bu ini beneran nuh no, bu. Rasulullah pernah cerita besok di akhirat itu ada perempuan yang wujudnya nggak wujud manusia bentuknya enggak bentuk manusia tapi mendasnya alah alah mendasnya itu mendas celeng terus awaknya awak menengok lagi. awaknya awak himar terus gampang nih Dasai celeng awa jaran, hi, mengeri. celeng awae jaran, siapa itu? Ya tadi perempuan yang suka membebani suami di luar batas kemampuan. Oh, suami lho penghasilannya sebulan nih cuma rong juta, neng jaluk saulan sampai rong atau seket juta. misalnya misalnya perempuan yang suka melukai perasaan suami dan menyakiti hati suami. Maka seperti itu akibatnya. Ibadahmu gak akan diterima Allah. Tiwas dawir lambemu leh diger macam-macam percuma. Doa enggak diijabah, di akhirat enggak bisa mendapat syafaat Rasulullah. Nah, sekarang ganti para suami ya harus fair dong nih yoyo kawang wedo ae para suami laki-laki rungkano -laki, yang suka melukai perasaan istrinya menyakiti hati istrinya maka akibatnya aku durung tahu krungu keterangannya saya belum pernah mendengar keterangannya jadi Ya saya enggak nggak pernah dengar dalilnya. Dan nanti kalau saya sampaikan, yo malah keliru kabe Saya enggak pernah denger. Bagusnya perempuan itu enggak perlu ngerti dalil-dalil yang kayak gitu. Maraknya lama ngelunjak ingkrah-ingkrah dasi wong lanang, lo istri itu lo nggak ngerti dalil ini suami sokalah kalah, apalagi ngerti dalil, hmm, malah nyenyek wong lanang. Memang istri-istri itu nggak usah ngerti dalil-dalil kayak gitu, bahaya. Lo nggak ngerti dalil ini sing lanang kalah kok, pemanah ngerti dalil. Mulane bro sing urung rapi ya. Isu rapi gulek orang itu ceng goblok-goblok kayak, gampang tiapusi, na pinter-pinter gak isu ngendalek no nyonyor lah. Yang ketiga udah itu berlalu ya. Yang ketiga orang yang mutus silaturahmi itu yang ibadahnya enggak akan diterima oleh Allah. Doanya enggak dijawab sama Allah. Di akhirat enggak bisa mendapatkan syafaat Rasulullah. Maka itu perlu kita hindari tiga hal tadi. Allah shalli ala Muhammad. Nah, selanjutnya jemaah rahimakumullah perlu perbaikan diri. Peningkatan kualitas ibadah baik yang vertikal hablum minallah ibadah ritual maupun yang horizontal Hablum minan nas ibadah sosial. Halo, halo, dilanjut teman -teman. Oke, tak imbui. ya? Ini ibarat kerja itu lembur, berarti tambahan durasi. gini, yoyo. Yo. Hidup ini harus selalu ada peningkatan dan perbaikan <tuh> slogan hari ini harus lebih baik daripada kemarin Dan esok harus lebih baik daripada hari ini Dalam menjalani hidup pantang bagi kita untuk berprinsip Aku masih seperti yang dulu Aku begini engkau begitu itu sama saja kalau orang Jawa bilang sami mawon naik terus kayak bokong mbak mi ditutup. <laughs> harus ada dinamika ke arah hidup yang lebih baik ibu bapak jamaah rohimakumullah pembangunan musola ini harus disertai dengan pembangunan manusianya Iya kita berharap mudah-mudahan musola masjid-masjid yang ada Itu benar-benar bisa menjadi Laboratorium rohani Pembangunan mental spiritual Negara kita itu punya jargon Di lagu kebangsaan Indonesia Raya itu Bangunlah Bangunlah Ayo tobu Pertama bangunlah Jiwanya dulu baru Bangunlah Untuk Indonesia Bangunlah jiwanya Pembangunan jiwa itu menjadi Sangat penting hmm. Mohon gelas ini Untuk dikeletak untuk pembangunan sorban, oke okay. iya nah itu juga termasuk bagian dari perbaikan okay, okay. bu oke saya yakin semuanya bawa duit kalau nggak bawa duit nggak apa-apa kok kalung dilepas gelang di pelorot nggak apa-apa nanti biar dijual sama panitia ini pasti semuanya bawa duit. Saya nggak percaya kalau nggak bawa duit. Anak oh, no. yang 100.000, ada yang 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, 1.000. Nanti kira-kira yang disedekahkan berapa? Perlu diingat sedekah itu yang penting banyak walaupun tidak ikhlas daripada ikhlas cuma sedikit tabel nih lebih baik sedekah yang banyak walaupun tidak ikhlas daripada ikhlas tapi cuma sedikit kenapa saya berani bilang lebih baik sedekah banyak walaupun tidak ikhlas loh iya daripada ikhlas tapi sedekahnya cuma sedikit karena kalau sedekahnya banyak terus sedekah banyak terus sedekah banyak pasti lama-lama ikhlas mesti metu ikhlas ya. mikir orang ikhlas terus ngetok noakeh orang ikhlas tapi kalau sedekah itu prinsipnya yang penting ikhlas walaupun sedikit sampai mat Tak gak iras sodako hate. Dan ciri-ciri sodako ikhlas tanda-tanda sedekah itu ikhlas adalah sedekahnya banyak. Tanda neuwong sodako eklas itu sodako yang hate. Soalnya nek sodako yang hate gak mikir, gak perhitungan, tak balen nih, tak balen. Tanda-tanda orang ikhlas dalam bersedekah itu adalah sedekahnya banyak. Tandanya ikhlas, soalnya gak perhitungan piro, wis, Gak perhitungan Engkau, urusan engkau Sesok, urusan sesok Rezekiya kesengguri Mesti ditempui Diganti sama Allah dengan ganti yang lebih banyak Itu tandanya ikhlas Di antara tanda Tanda orang sedekah tidak ikhlas Itu sedekahnya nilainya kecil Sedekahnya sedikit Tandanya wong perhitungan yang duitku karek rongatus nek tak sadakohno seket lak karek satu seket sesuk bayar kreditan pitung puluh hmm. anakku sangunit rongokno ngaji gak butuh sangu anakmu halo halo maka wong niku nek yang kulino siti iku tanda gak ikhlas. Ayo mbak Sedikit banyak itu bukan jumlah dan nominal, tapi persentase dan pembanding. Ukuran sedikitnya yang ngeleset di bawah sama yang duduk metingkring di atas panggung jelas beda. jelas beda mungkin le <tuh> kanggo sampeyan 500000 ribus akeh, tapi le kanggo sing non-dewer panggung citi 500 sewi makanya saya bilang bukan jumlah tapi prosentase dan pembanding ukurannya lah iya makanya kalau saya katakan di antara tanda ikhlas dalam bersedekah itu sedekah nominalnya banyak, nilainya banyak. Tapi tandanya ikhlas, karena dia nggak perhitungan. Tandanya orang so, kok gak ikhlas, itu sedekahnya sedikit karena dia perhitungan. Halo, orang yang beramal di dunia tanpa perhitungan, besok di akhirat Allah ya gak perhitungan, langsung dimasukkan surga sama Allah. Itu namanya masuk surga tanpa hisap. Tanpa hisap itu tanpa perhitungan Siapa yang dimasukkan surga tanpa hisap? Tanpa perhitungan Ya orang-orang yang waktu di dunia Amalnya tanpa perhitungan Malaikat Yang meriksa itu langsung didawui sama Allah Kasih instruksi Malaikat Itu orang waktu di dunia amal tanpa perhitungan Udah sekarang langsung masukkan surga Tanpa diperhitungkan amalnya Coba Tuh orang bujur nugur rokok langsung ke surga halo halo halo nah, kalau orang di dunia amalnya penuh perhitungan besok di akhirat Allah juga penuh perhitungan hitung dulu amal bagusnya ada berapa amal jeleknya ada berapa lebih banyak mana tangannya untuk muter tasbih sama untuk oh kopek caranya lebih banyak mana itu. Diperhitungkan semuanya. Lama perhitungan itu. Paham gak? Paham gak? Ada yang masuk surga. Bi hisab", tanpa hisab. Itu artinya. Tanpa diperhitungkan amalnya. Orang-orang yang waktu di dunia. Melakukan amal tanpa perhitungan. Besok di akhirat. Allah memasukkan surga. Tanpa perhitungan. Tapi kalau amal di dunia. Diperhitung. Soalnya akhirat. Awas diperhitung. karo ya Allah.